Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ugfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Ma'yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah ashhadu an la la sharikalah. wa إلا min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 فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار أعادنا الله وإياكم من النار <تصفيق> <تصفيق> ما شر إخوة والأخوات وطلبة العلم رحمني ورحمكم الله وعزني الله وإياكم وبارك فيكم جميعا الحمد لله Semata kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nikmat demi nikmat dan mencerahkan anugerah yang begitu besar kepada kita sekalian berupa nikmat, keimanan dan nikmat di atas penghambaan kepada Allah SWT. Dan juga Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian dengan nikmat kesehatan, afiat dan nikmat al-farouq, nikmat waktu luang dan kita mampu menggunakan nikmat-nikmat tersebut semata karena taufik hidayah darinya kita gunakan dalam rangka beribadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan perihal nikmat yang banyak manusia lalai darinya Di dalam hadis Ibn Abbas radallahu taala anhuma dan riwayat Imam Bukhari ini amatani maqbun fiihima katsirun minannas As-sihhat wal farad Ada dua nikmat yang banyak manusia terlalaikan di dalamnya. Yaitu dua nikmat ini banyak manusia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya namun tenggelam dalam dalam kelalaian. Dua nikmat itu adalah as-sihhat nikmat sehat wal farad dan nikmat waktu luang kesempatan maka seorang yang diberikan taufik oleh Allah menggunakan nikmat sehatnya nikmat waktu luangnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah anugerah yang sangat besar Allah berikan kepada kita sekalian alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan nikmat bermajelis ilmu duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala nikmat mememurahkan rumahnya dan sambil menunggu waktu salat berikutnya meraih salawat, doa dari para malaikat bagi orang-orang yang senantiasa menunggu antara salat dengan salat lainnya terus menerus senantiasa para malaikat akan bersalawat kepada kalian mendoakan kalian sepanjang dia Kalian ini terus berada di tempat sholatnya. Setelah sholat. Dia tidak pulang ke rumah. Namun dia kembali ke masjid. Atau berdiam di masjid. Untuk menunggu waktu sholat berikutnya. Maka malaikat terus bersolawat. Dan sholawat malaikat kepada para hamba-hamba Allah. Bermakna doa. Malaikat berdoa kepada Allah. Untuk hamba-hamba Allah yang menunggu waktu sholat. Malam ma yuhdis sepanjang dia tidak berhadas. Atau sepanjang dia tidak berbuat muhdas. Perkara yang baru di dalam agama. Doa malaikat. Allahumma gfirlahu. Ya Allah ampunilah hambamu ini. Allahummarhamhu. Ya Allah rahmatilah hambamu. <tuh> maka semoga Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat majlis ilmu ini kita meraih maghfirah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala meraih rahmatnya, nya kasih sayang semata-karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua ini semata-karena taufik anugerah darinya. bukan karena Kemampuan, kelebihan yang kita miliki masing-masing. Nah. <tuh> Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersandar kepadanya. Allahumma rahmataka narju. Fala takilna ila anfusina torfata'in. Wa aslih. Syaknana kullaha. La ilaha illa anta. Pada majelis yang berbahagia ini kita mengawali pertemuan kita di dalam membaca kitab Khulasah Ta'dhimil Ilm, kitab ringkasan dari pengagungan ilmu karya Syekh Saleh Bin Abdullah bin Hamad al wa ah. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab asal yang berjudul Ta'dhimul Ilm, pengagungan terhadap ilmu. Kemudian beliau meringkasnya untuk memudahkan bagi penuntut ilmu Terkhusus bagi para pemula di dalam belajar agama, belajar ilmu syariat, maka diperkenalkan tentang kedudukan ilmu tersebut yang mana ilmu ini diagungkan, dimuliakan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ringkasannya. Khulasah, ringkasan dari kitab ta'dhimul ilm ya ilmu sesuatu yang patut untuk kita agungkan sesuatu yang sempantasnya kita tinggikan Dan kita muliakan karena Allah sendiri mengangkat mengagungkan ilmu tersebut bukankah Allah subhanahu wa taala telah menjelaskan amanu <coughs> Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang <coughs> beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu agama utul <coughs> ilma Yang diberikan ilmu syariat dengan ilmu saleh Ilmu yang berfaedah dan amalan saleh, Allah mengangkatnya. Derajat, beberapa derajat menunjukkan ilmu ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wataala dimuliakan oleh Allahul Al Alim, Allah yang Maha Alim, Maha berilmu, ya. Cukuplah sifat Allah subhanahu wa ta'ala dari namanya yang husna, al-alim, yang maha memiliki ilmu. Allah bersifat dengan ilmu karena ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia. Sifat Allah, al-ilmu, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini adalah suatu kemuliaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan juga ilmu tersebut pada manusia pada hamba-hamba Allah subhanahu wa taala oleh kerana itu ketika Allah subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama kali yaitu siapa manusia pertama Nabi Adam Nabiullah Adam Abuna Abul Bashar bapa seluruh umat manusia Adamu alaihi salam Ketika pertama kali diciptakan, Allah muliakan Adam dari para malaikat hingga Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Karena apa? Karena ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Adam AS yang tidak diajarkan, tidak diketahui oleh para malaikat. Ya al kan? Allah mengajarkan Adam al semua nama-nama dari apa yang Allah ciptakan dari makhluk di jagat raya, di alam semesta, Allah ajarkan Adam al-asma, nama-namanya. Kemudian Allah paparkan sesuatu tersebut dari makhluk-makhluk tersebut yang namanya telah diketahui oleh Adam diperhadapkan kepada malaikat. Am biuni bi asma'ihaula. Wahai para malaikat, am biuni Beritahu saya. Kabarkan kepada saya. Bi Nama-nama makhluk-makhluk ini. Dari apa yang Allah ciptakan di jagat raya. Iya. Sampaikan kepada saya apa namanya ini. Maka apa kata para malaikat? Allah subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana. Malaikat tidak bisa menjawab. Maha suci engkau ya Allah. Kami tidak memiliki ilmu, kecuali apa engkau telah beritahu kepada kami. Innaka antal al alimul hakim. Engkau yang maha al alim Engkau yang maha mengetahui. Engkau maha hakim, maha bijaksana. <coughs> Dengan hal itulah, Adam, manusia, terangkat derajatnya, dari siapa? Dari para malaikat. Disebabkan ilmu yang Allah ajarkan. Ia. Ini jelas bahwasannya ilmu diagungkan, ditinggikan, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kitab ini <tuh -tuh. kitab yang sangat penting untuk mengingatkan kita sekalian tentang pentingnya kita mengagungkan ilmu agama, memuliakan ilmu syariat. Ya dan semoga kita semuanya mengambil bahagian dari ilmu syariat tersebut dengan mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya, bersabar di atasnya agar kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan dengan ilmu syariat. Naam. Kita lihat pada kitab ini Syekh <coughs> Saleh Al-Usaimi. Hafidhahullah Ta'ala. Membuat. Beberapa bab-bab. Dari simpul-simpul. Ma'aqid. Ma'aqid. Ma'aqid. Simpul-simpul. Terkait dengan pengagungan ilmu. <coughs> Naam. Simpul yang pertama. Al-Ma'aqidul awal. Dari pembahasan yang pertama Bentuk pengagungan ilmu Adalah tathhir Wi'a'il ilmi mensuci, Mensucikan Pembersihan Penyucian al il ilmi Wadah Untuk menampung ilmu Pembersihan Penyucian Wadah untuk menampung ilmu, <coughs> apa wadah untuk menampung ilmu? Kata Syekh Hafidzullah, wahuan Wadah untuk menampung ilmu adalah hati. Ya, hati kita. Sebagaimana gelas untuk menampung air, bejana dan semisalnya. Menampung air zat cair, maka hati ini menampung apa? Ilmu, agama. Maka ini perlu kita bersihkan. Ya, ini bentuk pengagungan ilmu dengan cara pertama kali mensucikan hati yang merupakan tempat di mana ilmu itu berada, di mana ilmu itu. Mengambil wadahnya. Kata penulis. Hafizahullah. Wabihasa bitoharatil kalbi. Yaduhuluhul ilmu. Sesuai dengan kesucian hati. Sesuai dengan kebersihan hati. Maka ilmu tersebut akan masuk. Ilmu akan masuk tempat wadah yang semakin suci. Iya. Semakin suci, semakin bersih wadah maka semakin mudah ilmu menempatinya. Apa tadi wadahnya ilmu? Penampungan ilmu? Ha? Hati. Semakin hati kita bersih, semakin mudah ilmu tertamp tertampung di dalam hati kita. Ini pentingnya kita membersihkan hati kita. Ya. Mengsucikan hati kita. Wa ida aratta wa ida izdadat toharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Ababila bertambah kesucian, kebersihan hati tersebut, maka semakin bertambah pula ilmu itu tertampung. Semakin mudah hati ini menerima ilmu dengan semakin bersihnya wadahnya. Faman arala ba wa Maka barang siapa yang ingin <coughs> menggapai ilmu tersebut maka hendaklah dia mensucikan hatinya. Menghiasi hatinya. Dia hilangkan hatinya. Bersihkan hatinya dari segala najasah. Segala najasah al-qalb. Hal-hal yang menajisi hati. Hal-hal yang mengotori, menodai hati. Ya. Di sini penulis menyebutkan ada najasatul qalbi. Enam. Najasatul qalbi kata syekh dalam syarahnya salah satun. Hal yang menajisi hati, menodai mengotori hati. Ada tiga najis. Tiga najis. Yang pertama... Naja satu syirki, najah satu syirki. Najis berupa kesyirikan, Iya. yang kedua najah satu bid'ah. Ah. Najis berupa bid'ah, ah. berupa bid'ah. Ah. Perkara yang baru di dalam agama. Yang tidak ada perintah dari Rasulullah s.a.w. Dan yang ketiga yang terakhir. Najasatul ma'asiyah. Najasatul ma'asiyah. Najis berupa ma'asiyah. Ini najasah yang mengotori, menajisi, menodai apa hati ya, baik, <tuh> dipahami apa yang kita pahami apa yang mengotori hati tiga najis ya, tidak ada yang keempat tiga najis kita harus pahami najis-najis yang mengotori hati tiga saja tidak ada yang keempat yang pertama apa Kesyirikan. Yang kedua. Kita. Bida'ah. Apa itu bida'ah? Perkara baru dalam agama. Yang tidak ada dalilnya. Ini macam. Banyak macam bida'ah. Ada bida'ah. Keyakinan. etikot Jelas. Mengotori hatinya. Apalagi ini berkaitan dengan keyakinan. ya Bida'ah yang ketiga apa? Maksiat. maksiat apa itu maksiat lawan dari ketaatan melanggar perintah Allah dan rasulnya tidak taat berarti bermak bermaksiat melanggar perintah Allah dan rasulnya nah ini tiga hal yang mengotori hati kita yang kita harus bersihkan supaya apa kita bersihkan tadi kata Syekh man arada al ilm Barang siapa yang ingin menggapai ilmu, maka dia harus bersihkan hati. Ya. Kalau ingin mudah, ilmu ini tertampung, hati menerima ilmu dengan mudah, maka bersihkan hati kita dari najis-najisnya berupa kesyirikan, bid'ah dan apa tadi, maksiat. Kemudian, penulis (Hafidahullah wa menyebutkan suatu kalimat yang sangat indah ya yang sangat pantas ditulis dengan tinta emas kata beliau fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhif fal ilmu maka ilmu tersebut ilmu agama jauhar jauhar mutiara yang berharga itu ibaratnya ilmu ilmu adalah mutiara yang sangat berharga ya yang tidak pantas ilmu itu berada kecuali lil qalbin nuzuf kecuali ke hati yang nuzuf apa nuzuf bersih ya Bersih. Naam. Al-Mindiyulu Lewat di, di durus lughah. Apa artinya? Tapu tangan itu. Bersih. Apa lawannya bersih? Bahasa Arabnya kotor. Wasifun. Naam. Sant. Ada sini ilmu ibaratnya Jauharun Latif. Mutiara yang berharga. Yang tidak pantas. Mutiara ini kecuali ditempatkan di hati yang nawis. Hati yang bersih. Nah ini Masya Allah kalimat yang sangat pas. Dengan apa yang beliau sebutkan sebelumnya. Jadi ilmu ini harus kita agungkan karena dia adalah mutiara. Ya Tempatkan ilmu ini di tempat yang terbaik. Yaitu hati yang ber bersih. Nah. <tuh> Kemudian kata penulis. Hafidahullah dan bersihnya hati sucinya hati ini itu kembali kepada dua pokok yang utama dua pokok yang penting sucinya hati kembali kepada dua pokok yang penting yang pertama thaharatuhu najasati bersihnya hati dari kotoran najis syubhat berupa syubhat-syubhat kerancuan-kerancuan di dalam agama iya ini yang pertama untuk membersihkan hati maka kita harus bersihkan asalnya yang mengotori hati pertama berupa apa? najas atau syubhat. Berupa syubhat-syubhat. Wal akhir yang kedua Toharatuhu min najasati syahwat Yang kedua membersihkan hati dari najasah asy-syahawat. Syahwat-syahwat. Iya. Syahwat-syahwat yang bertentangan dengan syariat. Naam. Yang bertentangan dengan fitrah yang suci. Ini perkara yang harus dibersihkan dari hati. Nah, berupa apa tadi? Pertama apa? Subuhat. Kedua. syahwat Enam. Dan dua perkara ini adalah inti dari hati yang sakit. Hati yang sakit. Ketika bercokol pada hati dua penyakit ganas, dua penyakit ganas, apa itu? Penyakit, syubhat, dan penyakit syahwat. Ini dua penyakit hati, ya? Fahmi ya? Dalilnya banyak dalam Al-Quran yang menerangkan tentang penyakit hati berupa syubhat dan juga berupa... Cahwat. Contoh di dalam ayat. Falamma Wallahu la yahdil fasiqin. <Sekan> Falamma Katkala hatinya zabu, menyimpang. Ini penyimpangan berupa apa? syubhat azagallahu qulubahum maka Allah semakin membuat hatinya pula menyimpang iya dengan penyimpangan-penyimpangan pemikiran syubhat na'am fii qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun di dalam hati mereka, hati-hati mereka, siapa mereka di sini? Hah? Siapa mereka di sini? Di mana ayat ini berbunyi? Ayat ini di mana bunyinya? Hah? Di awal-awal surah Al-Baqarah. Awal surah Al-Baqarah al itu menjelaskan tiga golongan. Lima ayat pertama menjelaskan tentang golongan orang-orang yang bertakwa 5 ayat pertama kemudian dua ayat berikutnya 6 dan 7 menerangkan tentang orang-orang kufar golongan orang kafir kemudian 8 hingga ayat 21 11 ayat itu menerangkan tentang 13 ayat menerangkan tentang golongan munafik orang-orang munafikin ada nah, sini orang-orang munafik disifatkan mereka fi qulubihim Pada hati-hati mereka terdapat marot penyakit. Dan penyakitnya orang munafik penyakit apa? Syubhat. Iya, fazadahumullahu maradun. Maka Allah tambahi penyakit di dalam hati mereka. Karena mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tayyip. Ini dari bentuk penyakit hati. Kemudian kata penulis selanjutnya tentang pentingnya kita memperbaiki hati kita, beliau membuat suatu perumpamaan. Wa idza kunta tastahi min nadari makhluk Ila min ila ihnun Kata beliau Hafizahullah Perhatikan ya, Perumpamaan yang bagus Yang mudah dipahami Apabila engkau Anda sekalian Malu Ketika makhluk orang-orang sekitar kita memandang kotornya pakaianmu, kotor pakaian kita, ya, maka kita merasa apa? Ma, malu dengan pandangan makhluk yang semisal kita, manusia. Maka hendaklah kita lebih malu kepada Allah yang melihat, melihat apa? Allah melihat hati kita yang kotor. Kalau manusia yang dia lihat dari kotornya kita, bohir atau batin. Hah? Bohir, yang terlihat bohir. Kotornya kita dari yang nampak secara kasat mata. Dari bohir penampilan kita, pakaian kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kotor di dalam batin kita. Kita harus lebih malu. Ya, jangan hanya malu ketika dia malu kalau pakaiannya kotor. Dilihat oleh manusia. Tapi hendaklah lebih malu ketika hatinya itu kotor. Karena Allah maha melihat apa yang ada di dalam batin kita. Inna alimun bidatis sudur. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala alim maha mengetahui bizati sudur apa-apa yang ada di dalam sudur di dalam dada kita yakni hati kita 6 maka tentu kita harus merasa lebih malu ketika di dalam hati kita yang Allah lihat Allah ketahui di dalamnya terdapat kotoran-kotoran dari bentuk najis-najis tadi ya wa fihi ihnun wa engkau harus malu dari pandangan Allah ke dalam hatimu Sementara dalam hatimu terdapat ihnun Ihn. adalah kedengkian dalam hati haqdul qalb kedengkian dalam hati Wabalaya. dan penyakit-penyakit wadzunubun wa dan dosa-dosa serta kesalahan-kesalahan kita harus lebih malu kepada Allah subhanahu wa taala dengan kekotoran di dalam hati-hati kita makanya kita harus ...mensucikan hati tersebut. Iya. Mengapa di sini penulis menyebutkan dalil mengapa kita harus membersihkan hati? Iya. Kata penulis, Hafizahullah fi sahihi Muslim. 'An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, "Inna allaha la yanzhuru ila suwarikum" Wa amwalikum, walakin yang ila wa amalikum. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi saw bersabda, sungguh Allah ta'ala tidaklah melihat kepada bentuk rupa kalian, suar, bentuk rupa kita, bentuk jasmani kita. Allah tidak melihat kepada rupa kita, dan juga Allah tidak melihat kepada amwal kepada harta-harta yang kita miliki. Akan tetapi, Allah melihat kepada apa? Dua hal. Pertama, kulubikum. Hati-hati kalian bagaimana? Bersih atau kotor? Di situ Allah lihat. Ya. Dan, أعمالكم, dan amal dan amal-amal perbuatan kalian, Allah akan melihat bagaimana amal-perbuatan kita. Ya akan dihisap oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menjadi ukuran barometer. Ketika seseorang ingin mulia, maka muliakanlah hati kita. Dan muliakanlah anggota badan kita dengan amal ibadah. Kemudian kata penulis, Man tohara qalbahu fihi ilmu hala. Maka siapa yang dia mensucikan Hatinya membersihkan hatinya maka ilmu di dalam hati tersebut akan menetap, akan tinggal ilmu itu. Ya karena ilmu tadi mencari tempat yang apa? Ilmu agama mencari tempat yang kotor atau bersih? Ya harus bersih. Sebab ilmu ini ilmu yang suci, ilmu wahyu yang suci, ayat, hadis, ini suci harus ditempatkan di tempat yang suci pula. Ya kan? Ilmu adalah mutiara yang berharga. Yang tidak pantas ditempatkan mutiara ini kecuali di mana? Di tempat yang suci, di hati yang bersih. 6. Sebaliknya, waman lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahul ilmu wartahal. Siapa yang tidak mengangkat kekotoran najis hati-hatinya, tetap dia kotor dengan najis-najis tadi maka wada'ahul ilmu ilmu akan pergi wartahal dan meninggalkan orangnya Tidak akan menetap ilmu tersebut di dalam hati yang terdapat padanya apa kekotoran 6 qala sahal bin abdillah rahimahullah taala terakhir beliau menukil perkataan ulama bernama sahal bin abdillah atusturi at rahimahullah haramun Ala -nuru wa fihi um mimma wa haram. haram atas qalb atas hati untuk ilmu cahaya itu masuk ke dalam hati haram apabila dalam hati tersebut fihi ada sesuatu Mimma yakrahullahu azza wa jalla. Dari apa yang dibenci oleh Allah azza wa jalla. Maka haram, cahaya masuk ke dalam hati. Yang di dalam hati ini terdapat apa-apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah benci pada hati-hati kita. Disebutkan dalam firmannya dalam surah Al-Hujurat ayat 7. Ya. Di sini Allah menyebutkan Allah mencintai keimanan pada hati-hati kita dan Allah menghiasi iman itu dengan ketaatan. Dengan keyakinan yang benar. Dengan amal soleh. Dengan ilmu syariat. Terhiasi ilmu. Terhiasi iman kita. Terhiasi hati kita. Terus Allah menyebutkan hal-hal yang mengotori hati kita. Wa karroha ilaikum. Allah membenci pada hati-hati kalian. Tiga perkara. Di sini tidak boleh kita. Sampai. Melakukan tiga hal ini. Yang bisa mengotori hati. Sehingga menghalangi cahaya ilmu. Masuk ke dalam hati yang Padanya tiga perkara yang dibenci oleh Allah. Pertama, apa? karroha kumul kufroh. Allah membenci pada kalian kufur, kekufuran. Nampai ini jelas perkara yang paling merusak, mengotori hati tersebut. Yang paling mengotori hati adalah apa? Kekufuran kepada Allah, ketakaburan tidak beribadah, membangkang. Namp tidak beriman. Ini adalah perkara yang paling mengotori hati. Kemudian wal fusuqah, kefasikan, kefasikan dari perbuatan bidah-bidah, ah, ah, kefasikan husuq, kemudian wal isyan, dan perbuatan maksiat secara umum. Ini adalah hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala pada hati kita yang menghalangi ilmu cahaya tersebut masuk di dalamnya. 6. Nah, selesai dari Ma'akidul awal, simpul yang pertama dari ta'adhimul ilm, pengaguan ilmu, berupa pembersihan, pensucian, wadah, tempat ilmu. yaitu apa? Hati. 6. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihan al-qadar, subhan al-hamdik, asyudhan la ilah ila anta, astagfirullahaladzim, warahmatullahi wabarakatuh.